wow apaan tuh teman-teman wow sepertinya kita dapat mainan teman-teman mainan apa nih wow kita dapat semut merah besar teman-teman ayo kita simpan wow kita cari lagi ya teman-teman wow kita cari lagi wow Apaan nih teman-teman Sepertinya aku menemukan sesuatu teman-teman Wow Aku mendapatkan dua teman-teman Wow Ayo kita ambil Apaan ya nih teman-teman Wow Yang ini namanya Laba-laba teman-teman Dan yang satunya ini Wow cantik sekali Wadidawadidiu, wow ini namanya kumbang teman-teman, ini serangga. Yuk teman-teman, seru sekali berburu mainan hari ini teman-teman. Wow, ayo kita cari mainan lagi. mainan, wow, aku dapat lagi mainannya nih teman-teman. mainan apa nih teman-teman? wow, hi, eh, menyeramkan sekali ya, kakinya banyak sekali. ini namanya lipan teman-teman. wow, beruntung sekali kita hari ini teman-teman. kita sudah dapat empat mainan teman-teman. Ternyata berburu mainan sangat seru sekali ya. Ayo kita cari lagi. Wow, wow! Aku dapat dua, teman-teman. Wow! Seru sekali hari ini, teman-teman, karena kita dapat capung dan juga belalang. Wow, yang ini belalang ya, teman-teman. Dan yang satunya ini namanya capung. Ayo kita cari mainan lagi. Wow, mainannya sudah ada banyak nih teman-teman. Cari lagi ya. Wow, wih, ada jamur nih teman-teman. Wow, kita dapat kupu-kupu juga teman-teman. Wow. Menyenangkan sekali teman-teman Ayo kita simpan Ternyata berburu mainan Sangat seru sekali Ayo kita cari lagi teman-teman Wow Teman-teman lihat nggak itu yang di sana Yang warna kuning itu Kita mendekat ya Itu hewan apaan teman-teman Wow Kita dapat lagi teman-teman Wow, sangat menyenangkan sekali kita dapat kalajengking hari ini teman-teman. Ayo kita simpan. Banyak sekali mainan hari ini kita dapat teman-teman. Wow, cari lagi ya teman-teman. Sepertinya berburu hari ini seru sekali. Wow, kita dapat apa nih teman-teman? Wow, awas ya teman-teman, hati-hati. Wow, kita dapat, wow, kita dapat kaki seribu teman-teman. Ini namanya kaki seribu, hati-hati ya, teman-teman, dengan hewan ini. Ayo kita simpan. Wow, berburu mainan hari ini sangat seru, loh, teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wow, sepertinya aku melihat sesuatu, teman-teman. Apaan nih, teman-teman? Wow kita dapat ulat bulu teman-teman Ulat bulu tuh ulat apa ya teman-teman Wah ini namanya ulat teman-teman Kita dapat ulat yang gemuk teman-teman Wow seru sekali Ayo kita simpan Cari lagi ya teman-teman Wow aku mau lihat sesuatu lagi teman-teman Apaan nih Wow kita dapat lagi teman-teman ini belalang teman-teman ini namanya belalang kita dapat belalang hari ini teman-teman Wow Ayo kita simpan ya teman-teman Wah wow, berburu mainan hari ini sangat seru sekali teman-teman aku dapat banyak mainan teman-teman jangan lupa ya kita hitung lagi Ayo kita hitung mainannya kita dapat berapa hari ini teman-teman Ayo kita hitung one! ini namanya kaki seribu teman-teman dan ini namanya kumbang teman-teman dua ada lagi ini wow kita dapat semut merah besar teman-teman tiga dan yang ini ini namanya jengking teman-teman empat dan ini Ini namanya Lipan Lima Dan ini Belalang teman-teman Ini belalang hijau teman-teman Bermain belalang seru loh teman-teman Kita simpan Enam Ada lagi nih teman-teman Oh kita dapat dua belalang ya teman-teman Kita simpan ya Tujuh ada ulat gemuk di sini. Ulatnya lucu sekali teman-teman. Kita dapat ulat yang lucu teman-teman. Delapan. Dan kita dapat kupu-kupu cantik. Sembilan. Dan ada laba-laba hitam teman-teman. Sepuluh. Dan yang terakhir kita dapat capung teman-teman. Wow capungnya cantik ya warna hijau Kita simpan 11 Wow kita dapat 11 mainan hari ini teman-teman Jangan lupa ya teman-teman Like dan subscribe Sampai ketemu lagi di video selanjutnya